Saya kepada Bapak Presiden Siapapun yang nanti Tahun 2021 terpilih Kami guru migran Indonesia Yang ada di Hongkong Ataupun berada di negara manapun Ini kami ingin Perlindungan yang pasti Dan saya juga BF kami juga ingin Oh. <laughs> Saya juga ingin, memang tidak hanya mengumbar janji-janji, tapi e, jangan hanya berjanji, berjanji saja, tapi tidak ditepati. Kami tidak butuh janji-janji, tapi kami butuh janji yang nyata, perlindungan yang nyata, yang sekarang ini banyak yang dialami oleh. PKI dan juga hanya negara. Kami tidak butuh yang namanya um, pahlawan devisa. Karena pahlawan negara, pemerintah Indonesia menamakan kita pahlawan devisa, tapi kenapa perlindungan itu tidak ada? Tapi juga rakyat Indonesia yang ada di luar negeri kami juga butuh perlindungan seperti ada yang ada di Indonesia.